Ayo pasang dan hiasi pohon natal. Ayo cuci mesin pengangkut kayu. Siap! Kita perlu merakit derek dengan bakar go! Teruskan kerja yang bagus! Dan sekarang, kita perlu mengisi bahan bakar derek dengan bakar go! Tekan pompanya! Kita melakukannya Ayo hiasi pohon natal dan gedung stasiun Ayolah sertakan pada Derek dengan bakar go. Kita melakukannya. Dan kini, ayo asal sambungannya. Siap. Lihatlah awan dan pilih cangkir pistol semprot dengan warna yang sama. Hooray! Kita perlu merakit mesin bucket lift. Hebat. Ayo muat untayan daun dan kotak berisi dekorasi ke mesin paket lift Teruskan kerja yang bagus Ayo hias gedung stasiun dengan untayan daun Kita perlu mencuci mesin bucket lift. Wow. Teruskan kerja yang bagus. Kita perlu merakit gerbong motor. Selesai. Dan kini kita perlu mengisi bahan bakar gerbong motor. Tekan pompanya. Jangan berhenti. Ayo atur dan hiasi pohon natal. Ayolah seretakan para gerbong motor. Lanjutkan. Dan kini, ayo asah sambungannya. Kamu melakukan hal yang bagus. Lihatlah awan dan pilih cangkir pistol semprot dengan warna yang sama. Oke. Ayo rakit kereta pemasang. Jangan berhenti. Dan sekarang, ayo muat pohon natal dan kotak berisi dekorasi ke kereta. Kita melakukannya. Ayo pasang dan hiasi pohon natal. Bagus, kini semua orang akan merasakan suasana meriah.